Untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang jatuh cinta. Apakah perempuan-perempuan ini boleh untuk menyatakan cintanya dan bagaimana adabnya? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, tentu saja para wanita-wanita boleh untuk menyatakan cintanya dengan tujuan untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Tapi tidak boleh kalau menyatakan cinta dengan tujuan Hubungan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah ingatkan, wala la zina. Allah ingatkan, jangan berzina. Artinya kalau seorang wanita menyatakan cintanya hanya untuk berpacaran atau hubungan yang tidak halal, maka tentu saja itu tidak diperbolehkan. Bagaimana adab-adabnya apabila wanita mencintai seorang laki-laki, ingin menikah dengan laki-laki tersebut, ada dua cara. Pertama, bisa menyatakan secara langsung. Kedua, bisa dengan menggunakan perantara. Di zamannya Rasulullah s.a.w. alaihi teman wasallam, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada wanita, beberapa wanita malah yang menatakan cintanya di hadapan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Pada saat itu ada seorang yaitu putrinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan betapa memalukannya apa yang wanita itu lakukan, mengatakan ingin dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. Lalu ayahnya mengatakan sungguh apa yang dilakukan adalah sesuatu yang baik. Bahkan dia lebih baik daripada engkau. Dia menyatakan keinginannya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis surat Bukhari disebutkan demikian. Artinya, wanita ini terhormat. Kenapa? Wanita-wanita seperti ini tidak mau masuk ke dalam lubang zina. Tidak mau masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sehingga dengan kehormatannya, beliau maju untuk menyatakan untuk dinikahi dengan orang yang dicintai. Tentu, laki-lakinya adalah harus laki-laki yang salih, laki-laki yang pastinya bisa membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Kemudian, yang kedua, bisa dengan perantara. Hal ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki seorang anak namanya Hafsah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Hafsah radhiyallahu anha, teman-teman sekalian, memiliki suami yang uh, sudah tidak lagi bersama dengan beliau atau sudah meninggal dunia. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Mencarikan jodoh untuk anaknya, Sayyidina Hafsah radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar Utsman bin Affan menikahi anaknya Hafsah radhiyallahu anhu. Namun Utsman bin Affan pada saat itu tidak berkenan. Lalu apalagi yang dilakukan oleh uh, Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk meminang anaknya Hafsah, tapi pada saat itu uh, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga tidak berkenan. Maka Hafsah pada akhirnya dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. wasallam. Di sini kita bisa lihat bahwa orang tua menjadi perantara agar anak perempuan ini dinikahi. Kemudian ada kisah yang juga sangat terkenal, yaitu kisahnya siapa? Sayyidatina Khadijah binti Anha. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Khadijah teman-teman sekalian, beliau meminta pertolongan sahabatnya namanya Nafisa. Sayyidatina Khadijah binti Khwailid sudah jatuh cinta dengan Rasulullah SAW karena Sayyidatina Khadijah sudah mendengar mengenai Rasulullah SAW dari Maisarah. Siapa Maisarah? Pada saat itu Rasulullah s.a.w. membawa perdagangannya Siti Khadijah bersama dengan budaknya Siti Khadijah namanya Maisarah. Dan Maisarah ini yang melaporkan kepada Siti Khadijah, wahai Siti Khadijah Rasul, uh, Rasulullah s.a.w. pada saat itu belum jadi Rasul Muhammad ini Al-Amin ini adalah orang yang terpercaya. Teman-teman mudah bagi kita mengenal seseorang lewat perjalanan yang jauh, lewat bermalam dengannya dan masalah keuangan dengan begitu kita bisa kenal seseorang dan Maysarah sudah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Maysarah mengatakan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha mengenai perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka, Siti Khadijah sangat jatuh cinta sehingga meminta Nafisah, sahabatnya, untuk mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan singkatnya, akhirnya Rasulullah bersama pamannya, Abu Talib, secara resmi melamar Siti Khadijah. Jadi, bisa lewat perantara, bisa juga lewat diri sendiri, menunjukkan wanita yang terhormat. Tapi ingat, ya? ingat. Ketika kita mau mengajukan diri, harus memantaskan diri. Wow, masih Siti itu memantaskan diri. Wanita mulia, wanita suci, wanita yang hebat. Jadi, pataskan itu. diri kita dulu. Betul. Terus ada pada lainnya adalah minta perantara. Betul. Atau dengan diri sendiri. Tapi tujuan utama seperti tadi Ustazah bilang ya. Menikah. Untuk menikah. Betul. Bukan untuk pacaran zaman ada di rumah.